Halo semuanya, aku Rian dari lagi di channel aku. How you guys? Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. Asalway setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gua buat balik lagi ngebahas video-video menampakkan super creepy buat asupan hor kalian. Oh ya yeah guys, sekarang lo udah bisa join membership di channel ini buat dapetin experience selama gua live stream yang lebih seru. Lo bisa dapetin banyak perks mulai dari loyalty badges, custom emoji sampai nama lo bakal gua mention di tiap video yang gua upload. Dan jangan lupa juga buat join gua pas live stream tiap malam Jumat jam 10 malam. Oke? Okay? Dan di video kali ini, gua masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan shadow person, dan sekarang Kita udah sampai ke part 7 So buat lu semua yang belum nonton part-part sebelumnya lu bisa tonton dulu linknya gua taruh di bawah, gak usah lama-lama Kita langsung mulai aja videonya So ada dua orang ghost hunter dari The Salt Cakes 2.0 nyobain buat explore ke sebuah amusement park yang udah terbengkalai. Dulunya tempat bermain itu sangat terkenal dan selalu ramai dikunjungin, tapi sekarang udah terbengkalai selama puluhan tahun dan konon katanya dulu banyak orang yang pernah tewas di situ karena kecelakaan sebuah wahana. Nah, sesampainya di situ, mereka tuh nyobain buat ngelihat sebuah ayunan yang konon katanya dulu pernah ada seorang anak perempuan yang tewas di situ. Mereka nyobain buat komunikasi sama sosok anak perempuan itu melalui media pendulum, dimana katanya benda pendulum itu akan bergerak sendiri ketika mendapat respon sama sosok yang mereka ajak untuk komunikasi, dan ini yang terekam di video mereka. Oh, girl, that's here. The object that I'm holding, it kind of looks like a necklace and you're more than welcome to touch it. It just lets me know answers to questions that I ask you. So, Feel free to answer as much or as little as you would like. Do you like it here at Lake Shawnee? Yes. gue yakin 99% dari lu semua yang nonton video yang tadi pasti nggak sadar ya penampakannya tuh yang mana sih Bang karena emang cukup sulit ya buat ngelihatnya Selain itu juga pencahayaan di video yang tadi itu gelap banget tapi kalau gue coba buat terangin video yang tadi lu bisa lihat dengan sangat jelas ya pasti si cewek itu lagi fokus nyobain komunikasi pakai pendulumnya tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang melintas lewat di belakang Doi dan doi sama sekali nggak sadar sama penampakan itu sampai mereka pulang dan lihat lagi video ini di editing. Jelas banget kalau video yang tadi itu bukan orang ya, karena pas gue coba buat zoom dan terangin, warnanya itu cuman hitam doang dan sama sekali nggak kelihatan detail apapun. Dan gerakannya itu juga, menurut gue, aneh banget ya. So banyak yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah arwah dari anak kecil yang tewas bermain di amusement park itu puluhan tahun yang lalu yang merasa terpanggil. Gimana nih menurut lo? Video yang berikutnya ini sumbernya agak misterius Karena videonya itu udah agak lama Jadi kualitas gambarnya itu agak kurang So ada sekelompok cowok-cowok yang lagi asik nongkrong di basement rumah mereka Nah ada salah satu di antara mereka Yang lagi iseng buat ngevideoin. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh Yang terekam di video mereka Perhatiin baik-baik Somewhere. No! Are serious? <laughs> dude, dude! It's done! Uh -huh. Turn it. the lights on! Turn the lights know. on! Dude, I'm not yeah, seeing with the the mouse! <laughs> turn the lights on! I'm not standing I'll with a mouse! I'll do this. I'll do it. Right There's no mouse in here. There's something in there! I There's, There's no. not! Did you get it? I can't see it. Oh, dude. Did you get the mouse I Yeah. think the mousetrap is really anything. Pas mereka lagi asik bercanda, tiba-tiba orang yang megang kamera ini sadar kayak ada sesuatu yang aneh yang nongol di belakang badan temennya yang berdiri di depan pintu lemari penyimpanan. Makanya Doi langsung buru-buru buat nyuruh nyalain lampu, tapi pas dicek bareng-bareng ke dalam ruang penyimpanan itu, disitu ternyata kosong dan sama sekali nggak ada orang. Mungkin sosok yang tadi itu buat lo nggak kelihatan terlalu jelas ya, tapi kalau gua freeze frame framenya, disitu lo bisa lihat dengan sangat jelas men. Kayak ada sebuah kepala dengan wajah yang pucat yang nongol persis di belakang cowok yang berbaju biru itu. Tapi kayaknya mereka semua yang ada di situ sama sekali nggak ada yang ketakutan ya. Kayak santuy aja gitu. Mungkin karena mereka di situ tuh rame-rame dan bareng-bareng. Tapi kalau gua ngelihat dari ekspresi orang-orang yang ada di dalam video itu dan juga gerak-gerik mereka, gua ngerasa kayaknya ini bukan video settingan. Apakah yang tadi cuman ilusi optik aja? Atau kira-kira benda -kira apa ini sekiranya bisa nimbulin bayangan kayak di video itu? Komen di bawah. So, ada seorang cowok yang ngaku kalau beberapa waktu belakangan ini, Do itu sering ngalamin banyak kejadian aneh di rumahnya. Mulai dari ngedenger suara-suara yang sumbernya gak jelas, sampai beberapa kali, Do itu ngerasa kayak ngeliat sekelibetan bayangan hitam di ujung matanya. Sampai suatu malam, tiba-tiba Do itu kebangun tanpa alasan yang jelas. Dan pas Doi ngelihat ke arah pintu kamarnya, Doi itu ngerasa kayak ngelihat sesuatu, tapi Doi itu masih setengah sadar dan Doi itu nggak yakin sama apa yang Doi lihat. Makanya Doi langsung buru-buru ngambil handphonenya dan nyalain kamera buat ngerekam video. Coba deh, lu perhatiin baik-baik video yang ini. Ada sebuah bayangan berwarna hitam yang berdiri di depan lemari pakaian cowok ini. Sosoknya tuh kelihatan jelas banget di video. Tapi anehnya pas dideketin sama cowok ini, bayangan yang tadi itu tiba-tiba ngilang men. Dan disitu beneran kosong dan sama sekali nggak ada siapa-siapa. Ini aneh banget sih. Pas video ini viral, banyak orang yang nonton video ini tuh kayak berdebat gitu guys. Ada yang percaya kalau yang tadi itu penampakan sosok penunggu rumah orang ini, dan mereka justru malah nyuruh si cowok ini buat buru-buru pindah dari rumahnya. Tapi nggak sedikit juga ya, beberapa di antara orang yang nonton video ini tuh yang ragu sama keaslian video ini, karena kenapa pas sosok itu muncul, kameranya itu sempat diarahin ke bawah, seolah kayak ngasih kesempatan buat sosok yang tadi itu, entah pindah atau mungkin kabur atau sejenisnya. Dan pas dibalikin lagi kameranya, sosok yang tadi itu udah nggak ada. So, real or fake? Gimana nih menurut lo? TV. So, ada sepasang suami istri yang lagi asik ngerayain ulang tahun anak bungsu mereka di rumah. Video ini direkam tahun 2013. So, kejadiannya udah 10 tahun yang lalu. Malam itu, mereka itu lagi mau tiup lilin di ruang tamu. Si ibu itu nemenin tiga anaknya. Sedangkan si ayah itu lagi sibuk megangin kameranya. Tapi di tengah-tengah mereka itu lagi seru-seruan, tiba-tiba ada sesuatu yang ikut terekam di kamera yang sama sekali gak mereka sadarin. Perhatiin baik-baik. Ada siluet bayangan berwarna hitam yang lewat di depan TV. Persis beberapa detik sebelum ibu itu meniup lilin. Semua orang yang ada di video itu sama sekali gak sadar sama penampakan bayangan berwarna hitam yang tadi. Termasuk juga si ayah yang ngerekam video ini. Karena Doi lagi fokus banget buat ngerekam si istri dan ketiga anaknya. Sampai mereka berlima lihat lagi rekaman video pas mereka lagi tiup lilin itu. Dan mereka shock banget karena mereka yakin sama sekali gak ada orang lain di rumah mereka malam itu selain mereka berlima. Kalau gua slow mo dan gua amatin bayangannya, siluetnya itu mirip kayak anak perempuan ya. Karena rambutnya itu kayak panjang gitu. Dan kalau misalkan yang tadi itu ceritanya cuman bohong aja, menurut gua siluetnya itu aneh banget guys. Karena gak mungkin bayangannya itu sehitam itu. Dari layar TV itu juga ada sumber cahaya So paling enggak badannya itu at least Kelihatan sedikit detailnya Tapi kalau gua terangin dan gua zoom Ke arah sosok penampakan yang tadi Sosoknya itu sama sekali nggak ada detail Apapun dan warnanya cuman hitam doang Menurut gua ini aneh banget sih Tapi gimana nih menurut lo So ada seorang go hunter dari China bernama Shaoru Di salah satu videonya Doi nyobain buat explore ke sebuah gedung apartemen yang udah terbengkalai di Fushan, China Doi masuk ke situ sendirian Dan Doi syarin di akun sosial media pribadinya di China Dia masukin ke semua ruangan yang ada di gedung itu Lorong demi lorong Doi lewatin Sampai Doi ngedenger ada suara yang aneh Perhatiin baik-baik <tuh> 听着 Tiba-tiba Doi ngedenger ada suara alat musik tradisional Cina Yang kayak dimainin sama seseorang Padahal selama Doi muter-muter di gedung itu Doi itu sama sekali gak ngeliat ada orang satupun. Tapi abis kejadian yang tadi Shalom masih tetap lanjutin eksplorasinya Sampai pada titik dimana Doi itu sempat bingung banget Dan tersesat di dalam gedung itu Karena bentuk lorongnya yang mirip-mirip jadi, doi sendiri tuh gak tahu posisinya tuh sekarang ada di mana, dan di tengah kebingungannya, tiba-tiba doi ngalamin ini. Perhatiin baik-baik. <tuh> 我操你妈！哎呦，哦！我操你妈！哎呦，哦！我操你妈呀！我操！我操你妈！谁呀？ h <gasps> Yaolong kaget banget karena Doi ngeliat kayak ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang ngeliatin Doi dari ujung lorong. Doi nyobain buat kejar ke arah sosok itu. Tapi pas Doi sampai di ujung lorong, ternyata disitu sama sekali gak ada siapa-siapa. Tapi pas Doi noleh ke belakang, Doi lebih kaget lagi karena ternyata bayangan berwarna hitam yang itu sekarang posisinya udah ada di tempat Doi berlari tadi. Doi cobain buat kejar sekali lagi ke arah bayangan hitam yang tadi. Tapi sekali lagi, bayangan itu udah ngilang dan gak cuman itu ya terakhir Doi juga sempat ngeliat ada sebuah pintu yang kebanting Shaolong coba buat kumpulin keberaniannya dan masuk ke ruangan itu dan ini yang terjadi 哎 你是猴哥,你在上? 哇! 什麼? 你